Virtual private network, atau yang lebih dikenal dengan VPN, adalah jaringan pribadi yang menggunakan jaringan media publik. Ini dapat kita manfaatkan untuk mengakses situs web yang diblokir. Oke, okay, welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membuka situs web yang diblokir dengan aman menggunakan Opera browser. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, okay, langsung saja, here we go. Ya, dapat kita lihat di sini. Ini adalah beberapa dari banyaknya situs web yang diblokir oleh pemerintah. Itu terjadi karena situs web tersebut memiliki konten yang tidak bagus lalu bagaimana cara mengaksesnya oke okay, di sini kami menggunakan opera browser ini merupakan cara termudah agar kita dapat mengaksesnya secara aman dan tentunya gratis tanpa menggunakan VPN berbayar iya ini adalah tampilan awal dari software program opera browser pertama-tama kita lakukan dulu beberapa pengaturan pada bagian settings tunggu sebentar ya ini adalah tampilan dari halaman settings scroll dan geser ke bagian paling bawah yaitu pada bagian advanced Di sini klik kemudian pada bagian ini pada bagian VPN kita klik untuk mengenablekannya di sini, kemudian pastikan juga bagian bawahnya di sini juga telah di-enablekan. Cara ini juga berlaku melalui smartphone atau handphone kalian. Kalian bisa mendownload Opera Browser melalui Play Store kalian. Oke, okay. untuk cara amannya, maka kita harus menggunakan private mode. Kalian dapat masuk ke tab ini dengan mengetikkan Control Shift N. Pada keyboard kalian, oke, langsung saja kita coba akses situs web yang diblokir. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu pada bagian ini, dia sudah menyala. Oke, langsung saja kita akses situs web yang diblokir. Di sini, kita akan mencoba membuka situs web Pirate Bay. Kita klik ya, di sini dapat kita buka ya. Uh, kita coba untuk membuka itu web lainnya yang juga diblokir seperti ini. Iya. Tunggu sebentar. Oke, sini kita sudah dapat membukanya ya. Selain itu, dengan menggunakan VPN dari Opera browser, maka internet kita koneksinya juga jadi lebih cepat. Untuk mencegah terjadinya serangan hacker, ini merupakan cara teraman untuk mengaksesnya. Karena dengan private mode, IP asli kita tidak akan diketahui. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.